Halo guys, mau berbagi nih buat temen-temen yang mobilnya ngelitik udah ditune up, udah digurah, mesinnya masih ngelitik, kalian boleh guys dibersihin lobang intake manipulnya. Biasanya kalau cuman gurah aja. Dia nggak sembuh ngelitiknya cuman sebentar Kecuali kalau sambil dibersihin lobang intake manipulnya guys. Seperti contohnya di video ini guys Mobil ini abangnya udah gurah 2-3 kali katanya Cuman bertahan 1-3 bulan, bulan nanti ngelitik lagi mesinnya Waktu kita bongkar intakenya Dan ternyata intakenya waktu dia gurah di bengkel lain belum pernah dibersihin, guys. Lobang intake manipulnya ketika kita bersihin langsung, dia sembuh total. Semoga aja, guys, buat teman-teman yang belum tahu, bolehlah dicobain, guys. Lobang intake manipulnya seberapa kotor, ya, guys? Ini contohnya di mobil Xpander, ya kan? Mobil Xpander kita gurah tune up, ternyata lobang intake belum pernah dibersihin juga sama mekanik sebelumnya, ya kan? Simak, guys, ya, videonya, guys, lobang intake ini. Nah seperti itulah pokok contohnya guys Contoh lubang intake yang belum pernah dibersihin guys Nanti di ujung video ada guys Ada intake yang lubang intake yang udah dibersihin total ya kan buat teman-teman yang belum pernah bersih lombang intake dibersihin yes biar makin oke okay lagi kalau kita biasanya kasih jaminan ke konsumen ketika tune up gurah nggak ada perubahan uang kembali guys seperti itu cuman kita pakai paket lengkap tune up plus gurah begitu guys ya Nah ini dia guys Ini contoh lobang intake yang udah kita bersihin guys Kalau udah dibersihin gini guys Dijamin tenaganya balik lagi Ngelitiknya hilang Pokoknya jadi oke okay lagi lah Performa mesinnya guys Yang penting businya Kalau udah jelek diganti juga ya guys ya Dan jangan terlalu terpaku sama Pertalit guys Diseling-seling kalau bisa ya kan Biar ruang bakarnya bersih yes dan ngelitiknya jadi berkurang ya kan kalau pakai pertali terus terkadang ngelitiknya lebih cepat.